Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mas... Akhirnya berjumpa juga kita Di sore ini ya, ya. Yang sebenarnya dijadwalkan besok ya, ya. Eh, Besok eh hari apa ya Tanggal 30 ya sebelumnya Besok tanggal 30 seharusnya. Ya. Dua hari lagi ya harusnya Kedarullah. Alhamdulillah Alhamdulillah kan ini lebih cepat jadinya Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus, terus, terus, terus. Ya, saya mau mau safar soalnya. Ya, ya. Oke, mas dari Jakarta Pusat ya? Dari Jakarta eh, Selatan. Eh, sorry, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan. Baik, ya, ya. coba dijelaskan lagi bagaimana keluhannya. Silakan. Untuk untuk ya, uh, untuk keluhan isi, ini sih uh, untuk sholat untuk ibadah, ibadah, ibadah gitu, ibadah. ibadah juga kayak ada suka malas, ada waktu malas, malas, malas, malas, gitu. Nah terus, uh, terus pas pada waktu sholat juga suka lupa lupa rokaat, gitu, okay. dokter. Terus sebelumnya juga me, uh, saya terjerat dalam riba bisa riba, dibilang seperti, gitu. seperti itu. Saya terjerat di pinjaman untuk keluar, kita gitu, dokter. Untuk keluhan di dalam sholat itu sejak kapan dialami? Uh, beberapa waktu terakhir sih, uh, untuk saya untuk sih kurang paham, cuman uh, setelah saya terjerat dalam masalah ini. Itu, itu. Jadi Jadi sulit itu untuk berpikir ini, Selalu, ya. selalu diantuis dengan rasa mas, rasa was was dengan hal itu. Ya, itu nah, itu yang eh uh, salat saya juga terganggu ibadah saya juga terganggu terutama isu streptokokus Itu sejak kapan? Eh uh, dari 2021. Oh udah setahun, uh, Iya. Nah, dalam setahun ini uh. apakah sering bermimpi buruk? untuk bermimpi buruk uh, beberapa waktu ada. Oh, enggak sering berarti ya. Uh, uh, tidak, tidak sering, sering sih, tapi sih, uh, uh, pernah beberapa Oke okay. adakah uh, gejala yang dirasakan pada fisik untuk untuk fisik baik-baik kalau untuk fisik baik-baik alhamdulillah cuman uh, lebih kesikisnya saja yeah. Oke okay. kalau kesikis itu yang paling dominan apa cemas takut cemas. Was -was. Nah. Bisa, bisa, bisa, bisa jernih. karena hutang itu ya. Iya, betul. Oke, okay, semoga oh, Allah mudahkan. Semoga lunas si hutangnya. Sekarang apa yang dirasakan? Uh, apa yang rada... <tuh> mual. Oke, okay, ya sudah, langsung saja kalau begitu.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 Jama barakallahu ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi wa anta asyfi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru sirran Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi wa anta asyfi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البعث وشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Apabila ada jin yang bersarang di badan ini Yang masuk lewat pintu was-was Yang masuk lewat pintu was-was Yang masuk karena riba Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Keluar dari badan ini dengan izin Allah Jin yang masuk lewat pintu was-was Yang masuk lewat pintu cemas takut yang masuk dari sebab riba, yang sekarang bersemayam di badan, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat mulut, tinggalkan badan ini. Yang ada di kepala, yang bersarang di kepala, yang bersarang di tengkuk, yang bersarang di tengkuk, yang bersarang di dada, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Dorong dadanya. Dari dada, dorong ke mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Allahumma rabbannanas adhibil ba'asa wa shfi'i wa antas La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yudhadiru saqamah. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفه وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين li imanam imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wakanallahu aliman hakima huwal ladhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin li yazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard Wa aliman hakimah. Keluar semuanya yang membuat was-was. Keluar semuanya yang membuat cemas. Keluar semuanya yang membuat takut. Keluar lewat mulut. Keluar yang ada di kepala. Yang ada di dada. Yang bersarang di dada. Yang bersarang di lambung. Luar lewat mulut dengan izin Allah. Huwa alladhi anzal as-sakinata fi qulubil mu'minin. Li yazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudu samawati wal ardu. Wa kanallahu aliman hakimah. Huwal ladhi anzal as-sakinata fi qulubi Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudu samawati wal-arudu. Wakanallahu aliman hakeemah. Huwa sakinata fi qulubil Walillahi junudu s-samawati wal-ardu Wakanallahu aliman hakeemah Huwa alladhi anzal as-sakinata Fi kulubil mu'minin Li azdadu ma'a imanihim Walillahi junudu samawati apa yang dirasakan sekarang? Iya dokter. Apa yang dirasakan sekarang? Masih mual sih. Uh, apakah kepalanya berat? Terasa berat? Ya. Nah, tepuk tengkuknya. Tepuk tengkuknya. Uh. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di tengku. Keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawah. A'udhu <tong> billahi <tong> minasyaitanir <tong> rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansabur. والأزلام رجس من عمل الشيطان، فجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Wa anibu ila wa min qabli keluar lewat mulut keluar yang ada di kepala keluar yang tersangkut di leher yang tertahan di leher keluar lewat mulut,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 ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقتلون من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله هو الرحيم. Wa anibu ila wa lahu min qabli Keluar semuanya dengan izin Allah Keluar yang ada di kepala <coughs> Keluar lewat mulut dengan izin Allah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 ويسددكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميع إن هو الغفور الرحيم. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an yatiyakumul azabu thumma la tunsharun Dorong dari perutnya, dari perutnya dorong ke dada, terus ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang. <tuh> Lakukan berulang-ulang. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut yang masuk, lewat pintu was-was, yang masuk lewat pintu cemas, lewat pintu takut, yang masuk karena perbuatan maksiat, karena riba, keluar dari badan ini dengan izin Allah. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Kalau rasanya tertahan di leher, dorong lehernya ke mulut. Dorong ke mulut, keluar yang tertahan di leher. Keluar yang tertahan di leher dengan izin Allah. Oke, okay. apa yang dirasakan sekarang? Sudah ada enteng sih, kalau di tidak ada, Dida, dokter, tidak ada, udah enteng, <gak> kepalanya. Kalau kepala masih rada berat, bunda sedikit, bundanya iya di bagian sini. Kalau di pundak kiri kanan, ya, iya, di kiri kanan, kiri kanan, ada kanan berat. Ada yang namanya indah, iya, ada uh, tolong siapa, uh, siapa? Tahu sebentar dokter. Itu kan Ibu juga di sini. Ya. Ayahnya. Ya, tolong duduk di belakang. Bapak, saya minta bantu boleh pak? Tolong. Iya. Tolong tepukkan pundaknya pak. Tolong tepukkan, iya, kiri kanan, iya. silakan tepuk pak, tepuk pak. Keluar yang ada di pundak, yang ada di tengkuk, yang ada di kepala. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تصلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون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 Wa anibu ila rabbikum lahu min qabli an thumma Oke okay, cukup, cukup Tolong dorong dari pinggangnya sampai ke tengkuknya pak Dorong dari pinggang sampai ke tengkuk Keluar lewat mulut Keluar yang sudah terlepas dari ikatan Keluar lewat muntah atau Iya, uh. keluar semuanya. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk. Yang tertahan di leher. Keluar lewat mulut. Uh. Oke, cukup, Pak. Masih berat enggak kepalanya? Sudah berubah ringan. Masih terasa berat? Sudah hilang. Enggak, enggak ada terasa berat sama sekali? Iya, iya. Enggak ada lagi? Oke. Okay. Pundaknya masih berat enggak? Enggak juga sih. Sudah hilang? Iya. Alhamdulillah. So, Subhanallah. Ayo kita cek lagi. <tik> <tik> ah, dorong lagi, Pak. Tolong dorong lagi, Pak. Dorong lagi, Pak. Dorong lagi, Pak. <tik> <tik> Ya dari pinggang Pak, keluar lewat mulut Alhamdulillah Masya Allah Ingat sekarang Alhamdulillah Oke, coba Letakkan tangan di perutnya Terus dorong ke dada Ke leher, terus ke mulut Lakukan berulang-ulang Keluar sisa-sisa yang masih ada Keluar lewat mulut Dengan izin Allah ehmuka Bu kayaknya muntahnya ya, ya taro, taro. minum dulu minum silahkan minum Uh, dibuka aja nah, uh. masih ada rasa berat atau rasa tidak nyaman di badannya di bagian tubuh tertentu? udah gak, udah gak sih, alhamdulillah alhamdulillah dengan izin Allah semoga setelah ini Allah mudahkan untuk bertaubat dan kembali kepada ketaatan ya dan semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan urusan itu amin amin dokter kemarin kan saya kan ada musibah juga, gitu. Lagi ada, ada lagi, ada masalah ini. Terus, kerjaan saya juga dikeluarkan, saya dari kerjaan. Bisa oh, kurang, Alhamdulillah belum oh, oh, oh, ya. ya. nah, sampai ya, lagi. Oh iya, sampai tanggal tiga aja Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waktu terusnya minum dulu ya. Oh, Ayo, ya, ya. lagi diberi ujian oleh Allah ini. Iya, benar -benar. Ya, insya Allah ada hikmahnya. Amin, amin. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi roka ini. Doa saya yang terbaik buat Mas. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Ya, Bapak, terima kasih amin, banyak amin. atas bantuannya. Saya pamit undur diri. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam.